Assalamualaikum. Indigo itu ada dua. Ada yang kasap karena laduni atau karena izinnya Gusti Allah terbukanya hijab goib yang ada di sini. Dan ada yang lainnya yaitu indigo karena bantuan jin atau makhluk goib atau khodam. Roy Giyosi itu indigo murni indigo karena dari Tuhan itu Roy Kiyoshi sedangkan kalau Ningsih tinampi walaupun dia bisa lihat jin bisa nerawang tapi dia bukan dikatakan indigo karena ada bantuan khodam yaitu khodam dari golongan jin silakan mamanya suruh nerawang ini saya itu bukan faktor mistik tapi faktor fisika coba kamu kalau ada selang selang air atau pipa kamu Dengerin di telinga Pasti akan berbunyi seperti itu Assalamualaikum Mungkin Mungkin saja Kalau ada Orang yang tidak bertanggung jawab Biasanya dukun Entah apa Entah paranormal Entah apa yang tidak bertanggung jawab Mungkin mengatakan Itu adalah faktor mistik Atau adanya makhluk gaib sedangkan saya juga spiritual tapi saya memainkan logika jadi saya meneliti tidak asal asalan jadi saya teliti di luar nalar saya juga diteliti logika itu faktor fisika faktor fisika bukan karena adanya makhluk gaib. coba kalau kamu percaya nggak percaya selang atau pipa kamu dengerin di telinga kamu atau kamu masuk ke dalam sumur yang dengan kedalaman 40 meter Maka disitu kamu akan e, mendengar suara-suara aneh Padahal itu bukan suaranya neraka lah mainan saya itu barang-barang gaib Pergaulan saya juga sama-sama jin Dan saya tidak pernah mengaitkan segala sesuatu dengan mistik Segala sesuatu dengan barang-barang oh, seperti itu karena saya ngomong ayah, ya, A, B ya B gitu loh. Padahal saya seorang spiritual gitu. Lah. Itu suara cerita yang viral di korban Sriwijaya Air itu faktor fisika. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama makhluk gaib. Ya, kalau orang yang ngawur, orang yang terawangannya atau penglihatannya dengan bantuan jin atau khodam jin itu biasanya ngawur karena jin sifatnya pembohong. Beda lagi dengan uh, indigo Yang memang benar-benar kasap Seperti halnya Roy Osi Itu benar-benar indigo gitu. Jadi tidak ada katanya dengan bantuan Supranatural atau Bantuan yang sangat bagus Jadi gini Orang yang berilmu itu ada Beberapa faktor Yang pertama adalah ilmu laduni Dimana ilmu laduni tanpa belajar Atau wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua karena faktor leluhur, jadi ilmu turunan, Gak seperti halnya saya selain saya laduni, saya juga memang memiliki leluhur e, dari bangsawan Mataram kuno dan bangsawan dari Mataram Islam. Jadi memang saya tanpa belajar, tanpa berguru, tanpa berilmu, saya memiliki kemampuan supranatural. Dan yang ketiga berilmu karena e, ketempelan atau ketempelan khodam ilmu atau dapat bantuan dari khodam jin. Jadi orang itu memiliki kemampuan supranatural. Dan keempat adalah berguru atau ngilmu. Jadi dia belajar seperti halnya wirid, puasa, dan mengamalkan hal-hal mistik lainnya.